Serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan kabar terbaru dari idola kita, Lesnar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada kabar spesial dari Indosiar. sahabat kita simak. Indosiar mengunggah sebuah postingan momen ketika di acara Euforia dua dunia Ramadan dan Piala Dunia kembali persahabat ya kita disuguhkan dengan kekocakan dari Hans persahabat dan Bunda Lesti Kejora soal tanggapan Lesti, duh masya Allah banget ya. Sebelumnya, lagi viral-viralnya mengenai tanggapan Lesti, padahal Bu Lesti diam aja nggak ngapa-ngapain ya. Tetapi tentunya bisa viral. Itulah idola kesayangan, tidak dianggap tentunya merugikan, malahan Bu Lesti kecorak, tentunya membiarkan mudah-mudahan menjadi berkah dan pahala bagi Lesti kecorak. Masya Allah, di postingan ini pun Indosiar meneruskan sebuah kalimat. Inilah tanggapan Lesti mengenai tanggapan Lesti Nanya tanggapan Lesti, padahal dedeknya diem aja Katanya itu, aduh emang tentunya cute banget ya Bikin ngakak ketawa bahagia, Masya Allah Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora Ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan Dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang ingin berniat tidak baik di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan dan juga respon yang diberikan. Yakni dari akun lilis.juwita.7 mengatakan, Pokoknya selalu love sama dede. Gimana nih tanggapan Lesti tentang loveku ini? Aduh, Masya Allah banget ya. Respon yang sangat luar biasa semakin cinta kepada seorang Lesti kecewa. Dan kita lihat juga, persahabat, ke komentar berikutnya. Ada tanggapan dari Nyoman, Trini mengatakan Masih berlangsung tanggapan Lesti sahabat Ria ya Bunda L, katanya tuh masya Allah banget ya Dan kita lihat juga ke komentar dari Dinda Tamam Mengatakan, karena Lesti sekarang banyak fansnya Jadi wartawan selalu bawa-bawa nama Lesti Supaya menarik perhatian buat ditonton atau dibaca Emang bener sih, tuh persahabat ya Inilah membuktikan bahwa Fans Lesti Kejora semakin kuat dan semakin banyak, semoga dukungan dan support serta doa selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga para sahabat ke komentar berikutnya dari akun Azifah33 mengatakan, Aneh ya deh, orang diam-diam Viral lagi dan viral lagi Tangga palesti, aduh bikin ngakak banget ya <laughs> Dan kita lihat juga bersahabat Salfok dengan akun Seon9615 mengatakan di kolom komentar Tangga palesti mah Alhamdulillah, kalau yang baik-baik mah Kalau tujuannya baik Dan tidak merugikan dedek jika itu membuat bahagia Dan sebagai hiburan Sok aja dedek mah Tuh persahabat ya nggak apa-apa, tentunya bunda lesi kejora kalau itu membuat semuanya bahagia dan tidak merugikan, sok-sok aja, kata Bunda Lesti Kejara. Dan berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada info dari Dede Prawira yang diunggah kembali oleh akun Family Unstall Leslar ini mengenai Mini Gold. Disimak infonya, bahwa sekarang Mini Gold X Leslar bisa tentunya dibeli melalui toko online Fanbase Leslar. Tuh, persahabat yang melalui aplikasi Shopee juga bisa tuh persahabat ya, yuk kita sama-sama nih untuk membeli Mini God X Leslar karena bisa berkesempatan banget nih bisa foto bareng dan bisa buka bersama bareng dengan idola kesayangan selain di aplikasi Shopee bisa juga di aplikasi Tokopedia persahabat ya mudah-mudahan tentunya Mini God X Leslar banyak yang beli dan tentunya mudah-mudahan selalu sukses untuk usaha idola kita. Berikutnya juga bersahabat perhatikan ada sebuah kalimat yang diposting oleh sendal putih Hanuskor Bilar. Kalimatnya cuma mau ngingetin, Leslar, Lesti Bilar, mereka dari awal bertemu hingga sekarang bukan yang hobi mengumbar kemesraan di sosmed. Bukan yang over share daily life mereka di sosmed Mereka sangat menjaga privasi Dan tidak semua harus diumbar dan dipamerkan di sosmed Dari awal fans aja harus mulung dari IGs dan fit orang lain Untuk tahu kebersamaan mereka Tapi itulah menariknya mereka Jadi kalau kalian pengen mereka umbar kemesraan dan semua privasi ke sosmed Please, ganti aja idola kalian ke yang lain karena leslar dari awal juga gak begitu. Mereka akan membaginya dengan kita dengan porsi yang pas. Karena mereka lebih menikmati kebahagiaan di real life daripada di sosmed. Jangan memaksakan kehendak dan keinginan kalian. Biarlah mereka menjadi diri mereka sendiri. yang mereka tugas kita hanya mensupport dan mendoakan karir dan kebahagiaan mereka gak lebih. Tuh, ya, diingetin kembali nih Untuk warga Konohaya, jangan tentunya memaksakan kehendak Karena idola kesayangan kita, Leslie Bilar, itu tidak pernah mengumbar kemesraan di sosmed Kita memang tentunya mencari di IGS orang lain atau feed orang lain persahabatnya mengenai idola kesayangan kita Mudah-mudahan kita semua paham dan semoga tetap semangat dan tetap kompak, mensupport mendukung karya dan karir idola kita. Dan kita juga bersahabat ya, sebelumnya Papa Bilar juga ini merupakan sebuah kalimat pesan. Ini khusus untuk Markona dan Herthas, katakan Papa Bilar, tunggu aja, saya gak mungkin dia kalau udah urusan anak. Itu bersahabat ya. Banyak sekali yang membuli BPL Tapi Papa Bilar memang luar biasa Tidak tinggal diam Kalau sudah urusan mengenai istri dan anaknya Papa Bilar langsung gercep Persahabat ya. doakan Mudah-mudahan untuk cepat terciduk ya Untuk yang membuli Memfitnah menjelengkan idola kesayangan kita Di bulan puasa ini Mudah-mudahan kita semua menjelang kebaikan Hati-hati Persahabat ya Untuk memberi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 ini dulu informasi di siang hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.